Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihiMu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang Tersembunyi bagimu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Setia Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang Maha tahu Dan menilai Tersembunyi bagimu Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis dihidupku Ku berjuang Setia Telah kulihat Kebaikanmu Yang tak pernah Habis Di Aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia